Selamat sore, saudaraku, teman-temanku semua, sahabatku semua. Ya, sore ini akan kami ajak ke Benteng Kutu Besar. Untuk itu, mari kita lihat yuk guys, bagaimana meriahnya acara ini. Yuk, mari guys. Sakit. <-teman> Sakit. Garis kita lihat begitu meriahnya ya warga Hanya, sekitar masyarakat sekitar Yang mengunjungi menunjung tamu untuk menyaksikan acara tahunan baik dari kampung maupun dari desa walaupun dari dusun dari kota mereka hadir ini untuk menyaksikan karena tahun lalu tidak dilaksanakan guys ada itu apa -apa. tahun lalu dilaksanakan ya karena Uh, musim COVID-19 ya, dan kini dibebaskan lagi ya namun para masyarakat ada yang pakai masker dan ada yang tidak coba kita lihat sini ya guys banyak stand stan ya, kaki lima UKM yang dimanfaatkan oleh Pemda setempat ada perusahaan ya. kita terima kasih. tidak begitu ramai ya, namun cukup asik dan cukup meriah Di sana banyak kerumunan orang-orang ya, kelihatannya mereka ngantri ya untuk menaiki perahu ketek Seperti yang mereka ngantri kan antusias warga ya ada yang sampai menaiki benteng ya ini untuk menyaksikan persiapan lomba bidar guys sebenarnya kita harus menaiki uh, monumen ini ya untuk melihat lebih jelasnya dan lebih luas. Coba sebaga tergesi Di kaliku batang hari sembilan mengalir bermuara ke sungai musi jugong. Elo lagu simpo menawan, muat kakak siang terkenang malam Perahu bidar ini memang biasa dilaksanakan setiap tahun ya untuk memperingati Hari 17 Agustus Hari Kemerdekaan dan di pemerintah daerah mengadakan hiburan rakyat di tepian Sungai Musi yaitu berupa Karnaval perahu-perahu yang namanya perahu bidar ya. mana antusias masyarakat banyak sekali guys, baik dari daerah maupun dari masyarakat setempat. Jadi jika hadir ini tidak rugi guys sayang guys kalau kita tidak mampir dan melihatnya dan ini adalah acara dilakukan setiap setahun sekali guys Pisang on Dan, ya, nah, kita lihat terkenang malam kita malam di satu.